Ada orang suke fanatik sholatnya rasul, kudisin sunat ngalah Jadi kena ada kasus di Rembang. Ada orang itu di aliran suke suke murni. Jadi kagak anak katerawe. Katerawe itu sunat. jadi si prawe di tahu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa di antara kalian ada yang dulu lama gak sholat? Geba, gede. Mongoose, ini ibu tahu sholat teraweh tapi kodok sholat wajib pergi jengan ngakoni sulmat prawe, gue ditampil pengeram gue sih di tambungan wajib jadi yang kedua ini udah nih sholat kodok ulama nengtang ya rawa ini masuk akal orang nengtang mesti bubar aku dikandangin urn coro jengan sebut ikus yontaini telung dino najek melaku yo hebat keramat berarti nih dino bubar dan ke prawe tapi sebetulnya cara setih benar, memang orang tidak boleh melakukan kesunatan, padahal banyak si punya hutang wajib karena ini dulu aku yang nge-lenang aku mau debat, kalau orang terawak wabir itu berarti malah orang patinggal. mesti dia kedebatan wajib ya, sunat sih orang-orang yang puluhan tahun yang lalu tidak sholat, kemudian sekarang sholat menurut anda wajib kau tidak atau wajib terawak? wajib kau tidak boleh enggak melakukan sunat padahal wajib dulu Harus mendahulukan Lumayan, orang pula rakaat itu segini Kirang di sholat Diasanya sampai tak celup, gak geser Itu ya alim tapi separuh Separuh Sholat terakhir orang rakaat salah Belum ada maghrib itu Itu sejujurnya subuh Belum ada yurur, kurang ada maghrib ya misalnya maghrib umum umum rokaat yang rokaat yang bagian kan untuk maghrib disolati dua rokaat secara kula biasa cuma disarankan selama ini Bapak orang yang lama tidak meninggalkan sholat tiap sholat disuruh dua kali Subuh ya dua kali, uhur dua kali Misalnya merasa 10 tahun dilakukan ya itu 10 tahun, itu segama masak tahun Kalau sehat sekali ya dua kali, berarti setiap satu sholat, tiga kali Dan boleh sholat setelah subuh, karena ini ada sebab mukodim, sebab mutakot. Yang enggak boleh sholat setelah subuh itu kan tambah sebab, Jadi, disebut nafrol mutlak Tapi kalau ada sebab misalnya orang mati atau apa Kodok itu boleh, jadi bar asar, bar subuh itu gak boleh sholat kalau sunat muklaka Ya tapi kalau untuk sholat jana atau sholat yang ada sebab, Gatuh kodok, ini unabogun Ini terus aku lagi ngomong aneh-aneh Tapi ya, masuk akal. Ini kata sempurna, tapi mau mesti hari kedua profesi itu terus tutup terus biar gerakan, aku ngomong-ngomong aneh-aneh Ngomong ya krama, tuh, aneh aneh aneh-ngomong aneh-ngomong aneh ngomong tapi, ya, usaha hukum itu benar. Kita memang harus menyarankan, kalau hukum atau apa ya, dia no. semangat, tapi modul ini sholat perdu, semangat.